Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi dengan aku Kayisa Teman-teman, jika kalian melakukan perjalanan dari Terminal Bawen menuju ke arah Semarang, tidak jauh dari arah Terminal Bawen itu, kalian bisa menemukan objek wisata Hortimart Agro Center. Bagi kalian yang punya hobi bertanam, baik tanaman buah dan sayur, objek wisata ini sangat direkomendasikan untuk dikunjungi. Nah teman-teman simak video ini sampai akhir ya Surtimat Agro Center berada di pinggir jalan besar sehingga mudah diakses. Area ekowisata ini berada di jalan Gatot Subroto nomor 55 Gembol, Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Objek wisata ini awalnya adalah kebun buah milik pribadi yang dikelola oleh Budi Darmawan pada tahun 1970 loh teman-teman. Namun, seiring perkembangan, lahan yang ditanami buah dan sayur seluas 25 hektar ini berkembang menjadi objek wisata bertema pertanian. Di objek wisata ini, kalian bisa menyaksikan beraneka tanaman buah dengan berbagai varian dan jenisnya. Koleksi tanaman buah langka dan unik juga bisa ditemukan di sini. Hanya dengan harga tiket relatif murah, yakni Rp25.000, teman-teman sudah bisa tur mengelilingi lahan seluas sekitar 25 hektar ini. Asik kan? Dengan membayar Rp25.000 itu, kita nanti akan diberi bonus memilih salah satu bibit tanaman untuk dibawa pulang, loh. Pilihan tanamannya adalah terong, basil, dan seledri. Nah, di sini aku pilih tanaman basil, karena aku belum punya koleksi tanaman ini. Manfaatnya tanaman basil ini ternyata juga sangat banyak. Teman-teman, selanjutnya aku akan menaiki kendaraan agrotur untuk perjalanan keliling ya. Selama kita berkeliling, kita akan ditemani driver dan seorang pemandu wisata. Nah, ikuti perjalanan berkeliling di Kebun Hortimat yuk. Narasinya kita serahkan saja pada kakak pemandu tour. Mengucapkan selamat datang di Hortimat Agro Center Bawin. Kami dari divisi agrotur akan menemani perjalanan Bapak untuk menjelajahi kebun seluas kurang lebih 20 hektar. Kita mulai dari sisi sebelah kanan, Pak. Ini merupakan kebun dari tanaman koleksi, terutama tanaman eh -tanaman. Oh, tanaman jenis langka, Pak. Untuk contohnya, dapat bisa lihat di sebelah kanan kita. Ini ada pohon jambu air ciriilin. Kemudian ada pohon pala, ada pohon mangga parkit, mangga harum. Nah, kemudian ini yang sudah mulai berbuah. Namanya pohon nangka ada, kak kesilangan oh, dari iya. nangka dan juga cempedan. Jadi luarnya itu nangka tapi dalamnya cempedan. Nah kemudian dilanjutkan dengan tiga pohon durian besar. Ini ada durian benoati, durian anuman, dan juga durian lima. Ketiga durian ini merupakan durian asli Indonesia. Nah kemudian di sebelah kanan kita, ini merupakan kebun dari buku sumber yang berasal dari kudus. Kemudian untuk yang sebelah kiri kita, ini merupakan kebun dari rangka madu. Rangka madu ini memiliki karakteristik warna dagingnya yang lebih kuning dan rasanya yang lebih minum. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan kita, ini merupakan kebun dari jeruk bali. Di sini kami menanam dua jenis jeruk bali, ada jeruk bali madu dan juga jeruk bali putih. Untuk jeruk bali madu ini warna dagingnya merah dan rasanya manis, sedangkan untuk jeruk bali putih ini warna dagingnya putih dan rasanya cenderung pemaitan pahit dan juga getir. Jadi lebih cocok dibuat rujakan daripada dikonsumsi langsung Kanan atas kita Pak, itu merupakan kebun dari jeruk siam madu yang berasal dari Malaysia. Nah untuk sekedar informasi, perkebunan agrusenta ini merupakan perkebunan milik pribadi, yaitu di belakang ini terdiri darmawan, yang 10 persennya merupakan tanaman buah-buahan, dan 10 persennya merupakan sayuran organik. Nah untuk yang di sebelah kanan kiri kita ini merupakan kebun dari musang king yang berasal dari Malaysia. Namun sekali, untuk panen durian ini terjadi pada akhir tahun awal tahun, Jadi sekitar bulan September hingga bulan Februari kemarin. Jadi kalau untuk sekarang belum panennya durian, Kalau pas panen bisa metek, ikut ikut petik ini, Mbak, berarti? Ustaz Pak, kita ikut petik dan juga bisa dimakan langsung atau mau dibungkus gitu, juga bisa Pak Biasanya kalau pembayang Selanjutnya di sebelah kiri kita, ini merupakan kebun dari durian menindu atau Unggulan Indonesia Isinya ada kurang lebih 130 jenis durian Untuk contohnya, ini ada durian Nagorojo, durian Nakulo, durian Tadewo, durian Pasopati, Yogi Pati, Bonconoko, Wisnu, Bismo durian ajimo, durian Gemblung, dan masih banyak jenis durian lainnya. Nah, di sini kami menggunakan nama-nama pewayangan untuk membedakan karakteristik rasa, warna, tekstur, dan tentu juga harganya. Nah, kemudian Bapak bisa lihat di sebelah kiri kita, ini ada tiga pohon durian besar, namanya durian lay yang berasal dari Kalimantan durian ini dikategorikan sebagai durian yang sehat karena rendah kolesterol tetapi rasanya tidak begitu manis dan sedikit hambar. Ma. Nah kalau misalkan di sebelah kanan kita ini merupakan kebun dari serikaya merah jadi warna kulitnya ini merah tetapi jadinya tetap berwarna putih. Nah selain serikaya merah kita juga punya kebun dari serikaya Green anoma yang berasal dari Australia atau yang biasa di kaya jumbo, karena berat untuk satu buah bisa mencapai 1 kg. Kebun dari Aneka Mangga, di sini ada kurang lebih 240 pohon mangga dengan 12 varietas. Ada mangga mana lagi, mangga harum manis, mangga madu anggur, mangga parkit, mangga irwin, mangga cokanan, dan masih banyak jenis mangga lainnya. Dan nah, di sini kami melakukan satu sistem ini, maka dengan sistem pruning, jadi pohon ini tetap pendek-pendek untuk proses perawatan dan juga pemanenan pak. Ini merupakan durian yang mendapat julukan durian terenak nomor satu di dunia, yaitu durian musangking yang berasal dari Malaysia. Malaysia ya? ya betul sekali pak. Durian musangking ini memiliki karakteristik rasa pahit dan manisnya yang seimbang, teksturnya yang lembut, giginya yang lebih kupih, dan juga daging buahnya yang tebal yang dihormati sendiri, di sini harus inden dulu, Pak, atau pesan dulu tidak tanggung-tanggung, setahun dua tahun lamanya, dengan harga 250.000 per kilogram kalau bibit bisa diperoleh, ya, Pak ya, kalau bibit bisa, Pak okulasi atau ya, betul, okulasi, Pak oke, selanjutnya kita memasuki kebun dari aneka lengket ada kurang lebih 300 pohon kelengkeng dengan lima biji. Nah, bisa lihat di sebelah kiri kita, kelengkengnya sudah mulai lebih banyak. Nah, bagus dengan karung berwarna ungu. Untuk mencegah dimakannya oleh kelelawar. di sini ada kelengkeng timelampai, pelengkis, pelengkeng, dan juga dari Maketan. Jadi kami tidak mengenal kelengkeng, Pak. Jadi setiap bulannya kami bisa panen karena kami melakukan satu program yang dinamakan dengan program pembusukan. Jadi nanti apabila sudah selesai masa panen, pohonnya ini akan kita pangkas ranting-ranting di atasnya, e, lalu diberi pupuk untuk mempercepat tumbuhnya tunas baru, yeah. Selanjutnya di sebelah kanan kita ini ada denau buatan, apa yang biasa kita sebut dengan hendung. Dari luas kurang lebih 20 hektar. Di kami memiliki tiga embung dengan membran untuk mencegah terjadinya kebocoran. Kemudian di depan kita kita sudah disambut oleh kebun kelapa pandan wangi yang berasal dari Thailand. Kelapa ini dijuluki sebagai kelapa yang awet muda karena apabila buahnya masih menempel pada batangnya, kelapa ini akan mudah terus, Pak, deken terus. Jadi tidak bisa dibuat santan. Nah, kenapa namanya pandan wangi? Karena apabila dibuka, harum airnya ini seperti aroma pandan yang wangi. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kiri kita, ini merupakan kebun dari sayuran organik. Di sini ada berbagai macam jenis sayuran, ada sayuran sawi, kangkung, bayam, lada, siomay, dan masih banyak jenis sayuran lainnya. Nah kalau untuk yang di sebelah kanan kita ini merupakan tempat pembibitan tanaman atau yang biasa kita sebut dengan nursery. Nanti apabila tanaman ini sudah siap akan kami pindahkan ke atas untuk diperjualbelikan Di sebelah kanan kita ini merupakan kebun dari aneka alpukat Kemudian untuk yang di atasnya ini merupakan kebun dari kelapa sawit. Namun untuk kebun Alpukat dan juga kelapa koper ini masih di sini baru saja kami coba tanam, Pak. Jadi usianya masih muda, itu sekitar 2 tahun. Dan untuk ini itu kurang lebih 3 tahun ke depan, baru bisa dipanen. Nah, kemudian Bapak bisa lihat di sebelah kiri kita, ini yang pohonnya tinggi-tinggi. Itu merupakan pohon kerti, Pak. makan Pak. Wah, suka banget itu. Suka banget ya, Pak, ya. Kemudian untuk yang di sebelahnya, ini yang pendek-pendek, yang berwarna hijau pekat, itu merupakan pohon kewarnaan kita. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan kita, ini blok dari durian nonton yang berasal dari Thailand. Nah, kemudian di sebelah kiri kita, ini merupakan kebun dari jeruk sium madu. Nah, untuk karakteristik rasanya, jeruk sium madu ini memiliki rasa manis dan segarnya yang pas dan juga kandungan airnya yang banyak untuk uh, warna putih pada pohonnya ini itu merupakan kapur gamping Pak. Kita beri kapur gamping untuk mencegah dimakan oleh hama-hamanya. Okay, kemudian di sebelah kiri kita ini merupakan kebun dari Sri Kaya Atemoya yang berasal dari Australia. Sri Kaya ini memiliki karakteristik ada duri tumpul di bagian kulitnya. Kemudian untuk yang di sebelah kanan kiri kita ini merupakan kebun dari sirsak madu atau yang biasa kita sebut dengan sirsak ratu karena berasal dari pelaburan ratu Jawa Barat. Nah sirsak madu ini memiliki karakteristik rasanya yang sangat manis tetapi kandungan airnya sedikit jadi lebih cocok dikonsumsi langsung daripada dibuat jus nah kemudian di sebelah kanan kiri kita ini merupakan kebun dari aneka jeruk. di kan menanam berbagai macam jenis jeruk. ada jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk keprok, jeruk purut. nah bapak bisa lihat di sebelah kiri kita ini yang jeruknya lonjong-lonjong yang panjang itu namanya jeruk lemon, support pak. yang biasanya dibuat minuman. nah kemudian untuk yang ini merupakan kepercayaan dari hidup siang sumowono yang berasal dari Sumawono badungan kabupaten Semarang. nah tidak terasa perjalanan kita sudah hampir selesai apabila bapak berminat membeli bibit tanaman buah dan juga sayuran bisa mengunjungi agus saplai kita di sebelah kanan depan Pak. atau kalau bapak mau berkonsultasi mengenai tanaman dan juga pupuk-pupuk yang tadi bapak tanyakan bisa ditanyakan di agus sampai kita di sebelah kanan ini kemudian apabila bapak berminat sebagai tarian dan juga menumbuhkan buah sayur dan oleh-oleh kita mengunjungi agro agroristro dan agro tur kami bisa belajar terima kasih atas kunjungan dan kedatangannya kembali selamat siang pak ya, terima kasih ya, mbak ya, ya. Bagi kalian pecinta tanaman, teman-teman juga bisa membeli bibit tanaman buah dan sayur di Agro Suple. Di sini teman-teman juga bisa membeli beraneka jenis bunga atau tanaman hias juga loh. Teman-teman juga bisa mencicipi makanan sehat di agro-resto Harganya relatif terjangkau teman-teman Harga yang wajar untuk makanan di tempat tujuan wisata Taman, ini pesan dua menu nih, yaitu sup yang jamur dan wedang ronde. Ayo kita nikmati teman-teman, selamat makan. Selain teman-teman juga bisa mengunjungi akromat. Di sini, teman-teman bisa membeli buah-buahan dan sayur berkualitas hasil panen dari kebun ini. Teman-teman, menarik sekali objek wisata ini bukan? Ayo kunjungi objek wisata ini Demikian dulu videoku kali ini teman-teman Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh